Uling almas bekas harga makin anjlok ini sampai mencapai harga 106 jutaan saja Harga Wuling Almas bekas tahun 2022 semakin hari semakin murah Bahkan, berdasarkan penelusuran Trenoto di beberapa e-commerce SUV andalan Wuling itu turun 106,1 juta rupiah dari harga barunya Menurut iklan di salah satu situs belanja, Wuling Almas eksklusif 5 kursi ini dibanderol dengan harga 225 juta rupiah. Harganya turun 106,1 juta rupiah dari harga baru yang saat ini dibanderol 331,1 juta rupiah the worst I saying turn them to a game take the best I saying put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain uh. never slow yourself down you can do some more push past all the pain and you'll find the door open it up and finally explore everything that you thought you could never do before uh. and even when you feel low you can still go even when you feel slow you padahal menurut informasi mobil tersebut masih sangat muda sekitar 8 bulan hal itu terungkap dari pajak kendaraan yang tertera dalam pengumuman yang masih berlaku hingga Juni tahun 2022 Dealer juga memastikan mobil berwarna hitam ini dijamin tidak akan terbentur atau kebanjiran. Dengan begitu, pelanggan bisa lebih yakin dengan kualitas mobil yang dijual di dealer manapun di Jakarta Selatan. Untuk memudahkan pelanggan, dealer juga menawarkan beberapa program pembelian yang menarik bagi pelanggan. Salah satunya yaitu DP ringan 51 juta rupiah dan cicilan 6,1 juta rupiah dalam 47 bulan. Almas merupakan salah satu model SUV andalan Wuling yang pertama kali diperkenalkan pada 2019 dan mendapat respon positif dari masyarakat. Desain yang cukup menarik dan harga yang kompetitif membuat Almas menjadi salah satu mobil favorit banyak orang.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 Mobil ini memiliki mesin turbo 1451 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga 140 tenaga kuda pada 5200 revolusi per menit dan torsi 250 Nm pada 1800 Nm. Tenaga kemudian ditransfer ke roda melalui transmisi CVT untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.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 And I pray. I day. Fuck. Selain mesin, Wuling Almas juga dibekali sejumlah perangkat keselamatan yang cukup lengkap, sebut saja Remote Control Airbang Semseed Belt, isof Emergency Stop Signal, Sistem Pemantauan Tekanan Ban, Krem Cakram Depan dan Belakang, ABS dan EBD, Brake Asis, electronic stability better control stability cool better days I could walk see here celebrate think I could change my mind maybe elevate Live life every day night not okay all I want and I pray all I need Banyaknya fitur memang menjadi keunggulan tersendiri, apalagi bagi Anda yang memang menginginkan mobil dengan segudang fitur. Namun, Wuling Motors tidak memperhatikan harga jual kembali mobilnya, sehingga tidak heran jika harga mobil turun.